Warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kenikmatan yang tidak tara. Alhamdulillah, kedua kalinya salawat serta salam, semoga tetap tercurah limbah kepada jujuan kita, Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kelak akan kita nantikan syafaat Yaumul Akhir. Amin ya Rabbal 'Alamin. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah, hari ini kita telah memasuki. Bulan Puasa Ramadhan. Bulan Puasa Ramadhan berbeda dengan ibadah-ibadah lainnya, dan Puasa Ramadhan memiliki ibadah khusus karena Allah yang langsung membalasnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya setiap amalan kebaikan yang dilakukan manusia akan dilipatgandakan. Dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Lalu, apa saja yang dapat membatalkan pahala puasa Ramadan? Ada lima perkara yang membatalkan puasa Ramadan Yaitu satu Berdusta yaitu berbicara yang tidak sesuai dengan sebenarnya Dua Ribah atau gosip yaitu membicarakan keburukan orang lain Tiga Adu domba dan fitnah Yaitu rasa tidak suka apabila orang lain bukun Kemudian ia menyebarkan fitnah Empat Bersumpah palsu Yaitu mengatakan sumpah tetapi berbohong Lima tidak menjaga mata dari syahwat yaitu apabila seseorang tidak menundukkan pandangannya pada lawan jenis yang bukan mahramnya demikian sedikit ulasan tentang hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa semoga bermanfaat untuk kita semua mohon maaf atas segala kekurangan wabillahi hidayah wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh